Halo papa apa kabar kembali di channel Gunge and the Papa sama gua Gunge kita lagi berada di bulan suci Ramadan di tengah krisis wabah Corona dan semua orang menjadi tahanan kota so jangan harap lu bisa mudik jangan harap lu bisa pulang kampung Menikmati suasana desa lo Aduh Itu cuma jadi impian sekarang Karena semua orang di lockdown Lo gak bisa keluar dari kota lo Lo gak boleh Satu mobil lebih dari Tiga orang Kalau mobilnya sedan ya Cuma bisa berdua itu pun Suami istri cuman bisa Suaminya istrinya duduk di belakang Keadaan benar-benar kacau Cuman apa sih Yang bisa kita ambil hikmahnya dari kondisi seperti ini di bulan suci Ramadan terutama ini menjelang lebaran pasti akan merubah budaya yang selama ini sudah terjadi di Indonesia terutama ya karena lebaran merupakan budaya buat kita kan banyak sih kita bisa berbagi ke orang-orang terdekat terutama ya keluarga, orang tua istri, anak lo, saudara-saudara dan juga Terutama lingkungan, lingkungan sekitar kita ada, tetangga ada, ya, kita harus berbagi lah. Intinya sih, karena sekarang banyak banget yang membutuhkan, banyak banget yang kaget dan gak siap sama perubahan ini. Gitu. Perubahannya terjadi begitu cepat, begitu radikal, dan menuntut banyak banget kreativitas dan survival mode dari seorang papa tuh diuji banget di sini brother yang paling berimpact menurut gue ya gue sih ingat waktu gue masih kecil Ramadan itu menjadi satu momen atau sebulan yang penuh dengan kebahagiaan gitu waktu gue kecil tuh tiap habis sahur main petasan keliling-keliling nah jadi Gue ngeliat anak-anak kecil, aduh, uh, kasian banget ya mereka sekarang Mesti ngerasain Ramadan dan Lebaran ini di masa-masa Covid seperti ini Tapi sebenarnya mereka bisa loh Menjadi tetap bahagia Mereka bisa tetap menikmati kondisi ini dengan cara mereka ya Dan tugas kita para papa, berbagi kebahagiaan dengan mereka Oke Wah oh, ini nih Lihat ya Lucu deh ah. Siap Itu Salah satu kebahagiaan Anak-anak Oh iya ngomong-ngomong soal anak-anak anak yatim yang terutama ya di bulan suci Ramadan ini kita harus harus lebih peka sih sama mereka jadi berbagi berbagi kebahagiaan berbagi berbagi kebahagiaan berbagi ya dengan banyak cara lah kalau kita lihat karena mereka sebenarnya ya ter-, ter juga sama kondisi sekarang cuman ya dengan canda tawa mereka mereka lebih kayak gak mengaruh gitu sih ngomong-ngomong soal berbagi uh, kita rencananya di workshop nih baru sampai workshop kita rencananya di workshop mau bikin acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim uh, gitu buat bapak-bapak harus bisa jadi contoh teladan dan inspirasi buat yang lain supaya memotivasi untuk berbuat positif dan berbagi dalam kondisi seperti ini. Udah James, ngiatin semuanya. James, masuk vlog nih James. Di YouTube James Lu udah subscribe belum? Udah, mantap saya tunggu sekarang masih jam setengah lima, ntar lagi mungkin anak yatim pada datang. Oke, okay. sebagai penutup gue juga mau ngingetin bahwa di bulan suci Ramadan ini gue nge-nge papa ada sebuah episode yang menarik, yaitu episode papa mulia, <mila> papa mulia ada soundtracknya, papa yang mulia. <tos> <tos> Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Siapa Papa yang mulia itu? Stay tune terus di guguen Papa channel. Tunggu siapa Papa yang mulia? Menurut kacamata gue, dia cocok disebut sebagai Papa yang mulia. Thank you. Bye.